Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar lifestyle tentunya. Menemani santai sore kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita Ke kabar pertama persahabat ya kita lihat aja Masya Allah ada sebuah unggahan postingan dari Bang Adlin ya Luar biasa kayak sedang syuting nih persahabat ya diunggah kembali momen tersebut oleh akun Les Bilar Laren Video biasanya kalau seragam gini project Leslar Indoor dan besar Cimewe katanya sukses <gifat> luar biasa persahabatnya memang luar biasa ini idola kita kita lihat ada gariski make up juga yang ikutan syuting persahabat dia ya. dan Leslar Tim memakai baju seragam Wow, pastinya bakal ada sesuatu yang sangat luar biasa kejutan yang akan diberikan dari Tim Leslar dan idola kesayangan kita. Pastinya, tentunya kejutan yang sangat luar biasa besarnya. Mudah-mudahan acara hari ini dilancarkan dan dipermudah. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Dan untuk kabar berikutnya, kita lihat juga bersahabat. Di sini ada sebuah unggahan dari Papa Daniel sebelumnya Yang mengunggah sebuah postingan foto bareng Bang Putra Siregar Dan kita Salvok juga ada Ibu Rosmala Dewi Ini sepertinya persahabat ya Mereka sedang melakukan silaturahmi nih Dan dikabarkan sedang ada di rumah barunya Bang Adi Sky Persahabat ya Atau tepatnya syukuran rumah baru nih Dan merayakan hari ulang tahun Masya Allah luar biasa Tabarakallah mudah-mudahan selalu bahagia Selalu sehat untuk keluarga besar dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya ada terbaru yang membuat kita semakin bahagia dan bangga Judukan vitamin akhirnya nongol juga nih persahabat Diperhatikan di postingan ini Luar biasa didalasi kejora akhirnya muncul juga Sedang ada di ruang make up bersama Kak Arifi Evi persahabat ya Postingan ini diunggah di IG-nya Bang Deri nih persahabat ya Manja banget nih luar biasa sih cantik yang selalu membuat bangga kita semua sebagai fans sencati dari Leslar Akhirnya dua ratu ketemu les dikejar review MV katanya tuh Kata bang dari pas sahabat ya Momen ini diunggah oleh akun sahabat Leslar Taiwan Banyak sekali tanggapan dan komentar Pertanyaan juga persahabat ya dari salah satu akun Instagram Ayu 0 01 yang bertanya Acara apa ini katanya tuh persahabat ya dan kita lihat di sini ada jawaban komentar dari akun Suryati 7878. Ya saya aku dengar Leslan Komplit diundang di ulang tahun skincare makanya hari ini tapping buat tanggal 22 kalau nggak salah katanya tuh persahabat ya masya Allah selalu berkah selalu barokah tuh untuk rezeki dari idola kita ini mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi untuk kita semua amin ya robbal alamin. Dan kita lihat juga para sahabat, ya, ada komentar lain diberikan dari akun Alisa Fuji97 Bilar di situ sayang, adlinkan asisten Bilar, ngapain dia ikut Dede, Bilar syuting sendirian dong Kemarin juga dia ikut sama Dede dan Kak Nova ambil syuting, katanya tuh Yuk kita tunggu saja, cindukan-cindukan vitamin manja dari idola kita, mudah-mudahan ada kabar baik dan keberbahagia selanjutnya Tetap stay itu dan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.